Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Jambi. Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Jambi periode 30 September sampai 6 Oktober 2022. Telah menyepakati harga sawit umur 10 sampai 20 tahun naik Rp7,89 per kilo menjadi Rp2,420,42 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Jambi berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Sawit umur 3 tahun 1904,11 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2019,05 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2113,04 rupiah per kilo sawit umur 6 tahun 2202,16 rupiah per kilo, sawit umur 7 tahun 2257,89 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2304,66 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2350,83 rupiah per kilo dan sawit umur 10-20 tahun 2420,42 rupiah per kilo, sawit umur 21-24 tahun 2345,55 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2234,17 rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah? CPO, ditetapkan Rp10.696,80 per kilo dan harga kernel Rp5.997,70 per kilo dengan indeks K91,14%. Sekian harga sawit untuk tanggal 30 September 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.